Hai, hai, hai, oke, salam, salam damai, toleransi NKRI, hidup matiku. Salam sepanjang waktu, saya bagusnya saja. Pelihat kembali, hadir, datang dengan konten-konten yang terbaru yang... Saya buat di ulang November 2020. Oke okay, okay. di kesempatan hari ini saya mm, buat satu lagu, tapi ada dua versi. Dan lagu ini, lagu ini. <목소리> <목소리> sebenarnya saya sudah ciptakan di tanggal 29 April 2022 Dan tapi ya ya begitulah karena channel saya di saat itu tidak eh, belum belum belum termonetisasi makanya lagu yang saya buat di bulan April yang empat bulan lalu saya belum merilisnya merilisnya saya belum uh, apa ya rekam saya belum rekaman dan ya di saat inilah saya merilis lagu terbaru saya yang aku kasih judul sebenarnya di catatan saya ini ya, aku kasih Triana Triana Terima kasihku, akan tetapi uh, di dalam konten, dan saya tetapkan lagu ini adalah judulnya "Triyanaku". Dan kali ini ada dua versi, oke okay? tidak? Menunggu lama-lama lagi. <guruh> oh ya, saya terangkan ya, uh, untuk lagu ini. The apa ya, terinspirasi, terinspirasi oleh sebuah nama cewek. Ya. <tuh> ya, itu sayang saya, sayang, sayang saya sih. yang namanya Riana. Nah, itu menjadi pengalaman percintaan saya. Dan ya, uh, apa ya, gimana ya? <tuh> ya, oke okay lah buat dia di sana untuk nama-nama Triana uh, persembahan buat kalian untuk lagu ini dan semoga ada nama-nama lain lagi dan um, bisa lah dirubah namanya pemain yang lainlah Taviana atau apa untuk di lagu ini lagu ini memang belum kesampaian sampai sekarang tetapi lagu ini ini, ini, ini aku ini. Ini ya oke Dian. tuh 9 April tuh 4 bulan lalu tuh Banyak coretan ya Banyak coretan ya Tapi gak apa-apa apalah <laughs> Ya untuk uh, uh, Apa ya Kunci-kunci nadanya Saya nggak ya, Ini nadanya juga kan. <tuh> nah, Pilih liriknya ini liriknya, Lirik lagunya ini Dan uh, Kali ini Lagu ini Saya persembahkan Dua versi, yang pertama mungkin nada rendahnya, dan yang kedua nada tinggi, dan bagian versi pertama ini, inilah dia. So the ya. No. Uh -huh. u u ti Oh into the selesai versi pertamanya oh. di suara saya yang sedikit rendah dan inilah versi yang kedua untuk Triana di ya mungkin bukan suara tinggi si setengah setengah tinggi lah <laughs> setengah setengah tinggi lah itu inilah versi keduanya ya versi kedua untuk dia yang di sana namanya Triana dan persembahkan untuk semua nama-nama Triana. Trrr, trrr. nghĩ mm -hmm. Tubuh, pi, satu kaki. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan Yang telah menyimak konten terbaru saya ini Yaitu di channel Bagus Kris ceplak Terima kasih, terima kasih semua Semoga semua yang mendengarkan, yang menonton Terhibur dan bisa mengambil hikmahnya dan tak lupa saya ingatkan untuk bantuannya di dalam channel saya ini mohonlah di like di komen di share entah mau di share ke sosial media teman-teman kawan-kawan dan yang paling terpenting adalah untuk pendatang baru bagi youtuber bagi pengunjung YouTube mohonlah yang terpenting subscribe oke okay, subscribe ya di subscribe agar supaya kedepannya channel saya bisa berkembang lebih besar dan bisa memberikan uh, uh, memberikan ya alternatif atau edukasi atau ya inspirasi-inspirasi yang bisa memajukan kita Membuat kita semangat terus Dalam hidup kita ini Dengan kata-kata terakhir saya Kristian Bagus Aman bilang ke Pemun Channel Bagus Krisis Cepat Ucapkan Salam Damai Toleransi NKRI Hidup Matiku Garuda Selalu di dadaku Amin God bless you